Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada di TV kembali hadir untuk Mengabarkan kabar terbaru Seputar Leslie Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan Channel ini, jangan lupa Untuk mendukungnya dengan cara klik Like, Comment, dan Subscribe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 Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini sahabat ya tentu disini ada dengan spesial banget ya Perhatikan ada info penting yang kita dapatkan dari akun Leslar Kendiri 01 Farsal yang menginfokan bahwa acara infotainment world 2021 akan hadir nanti hari Jumat tanggal 24 September jam 21.00 Waktu Indonesia Barat Live di SCTV Persahabat ya Jam 9 malam Jangan sampai ketinggalan Jangan sampai lupa Dukung terus kakak dan Lesti Idola kesaingan kita semua Semoga usaha kita membawakan hasilnya Persahabat ya Dan dedek Lesti Kakak Bilar Membawa penghargaan di acara Infotainment Award 2021 satu Tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita semua persahabat ya tetap support, dukung, doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Jangan lupa dukung terus kakak mah dedek katanya tuh idola kesayangan kita semua semoga usaha kita membuahkan hasil. Amin. Amin ya rabbal alamin persahabat ya tetap support yang terbaik untuk idola kita dedek lesti dan kakak rizky bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan spesial juga diunggah oleh akun Lesti bilat Anesker yang mana sini mengunggah sebuah postingan ketika live Instagramnya Teh Lisna persahabat ya di sini menyampaikan bahwa banyak sekali yang DM ke Teh Lisna persahabat ya yang banyak sekali menanyakan Dedek lagi di mana persahabat ya tentu ada sebuah penjelasan Teh Lisna ini sudah tidak bekerja sama lagi dengan Dedek Lesti persahabat ya fix. Tentu yang masih bertanya jangan sampai kepoin ke Teh Lisna lagi persobat ya. Karena Teh Lisna ini sudah tentunya tidak bersama Dede di Kejora. Ada kalimat caption yang dituliskan di sini, makasih Teh Teh dah pernah jagain Dede. Sudah dijawab ya guys, sekarang Teh Lisna fix sudah gak sama Dede. Stop nanya-nanya lagi Apalagi DM yang aneh-aneh ya persobat ya sudah diingetin. Jangan sampai ada yang DM aneh-aneh ke Teh Lisna karena sudah terjawab. Untuk sekarang, Teh Lisna sudah tidak lagi bersama Dede Les di Kejora. Dan kita lihat di sini banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon dari para fans juga persahabatnya. Ada komentar dari akun Asgaranita mengatakan betul ih padahal kepo udah dibilang tuh persahabat ya. Dan kita lihat juga persahabatnya ya. Di sini komentar lain diberikan dari akun Bilas202. Harusnya kalau dia sudah nggak sama dede lagi, nggak usah terlalu kepo sampai tanya-tanya melulu saking kepo -nya fans akhirnya idolanya yang kena fitnah, yang bully. Nggak mikir panjang lagi apa untungnya kepo-tanya-tanya kalau dia sudah nggak sama dede, berarti bebaslah dia sampai siapa aja kerja. tuh bersabat, ya? Jangan sampai kepo-in kembali, tentunya doakan saja, mudah mudahan selalu bahagia pokoknya untuk... Lesti dan Rizky Bilar. Untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial, ya. Kita ke passionnya Kakak Bilar nih. Tentu kita perhatikan, postingan kemarin Kakak Bilar mengunggah sebuah postingan foto yang sangat luar biasa, banyak sekali pujian. Tentunya memakai kupluk berwarna coklat para sahabat, ya, perhatikan kupluk yang dipakai oleh Kak Bilar ini. Kita lihat ke harga nih, para sahabat, ya, perhatikan. Dibanderol seharga 6.050.533 rupiah Wow, fantastis persahabat ya Ini harga bukan kaleng-kaleng luar biasa Kupluk yang dipakai kagak biller aja harganya jutaan rupiah Ini tentunya pantas disebut dengan sultan Masya Allah, luar biasa persahabat ya Perhatikan juga bukan tersebut dipost kembali oleh akun sendal putih anak bilar kalimat caption pun dituliskan tadinya pengen samaan besok coba cari kawenya aja deh katanya tuh persahabat ya saking pengen banget ya samaan dengan kakak Rizky Bilar dan kita lihat juga di sini banyak sekali komentar dan tanggapan juga nih dari para fans iya nih dari akun Instagram Ramadan Anskor Iles mengatakan, Ya Tuhan, perlu harganya dua bulan gaji gawe, katanya tuh Masya Allah banget, ya berkah barokah mudah-mudahan rezeki ke Kabilar. dan kita tetap mendoakan yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita. Untuk berikutnya Perhatikan juga persahabat Ya dengan Spesial terbaru nih Dari Kak Benus Rumba Masya Allah Luar biasa Baru saja mengunggah Sebuah postingan foto Terkuit Dari Lesti Dan Rizky Bilar Ketika di acara pernikahan ya, Masya Allah Luar biasa Dan kita lihat Di caption yang dituliskan Terima kasih Banyak fotonya Keren banget dedek Tanpa anggun Dan kelihatan Lebih mature Masya Allah Pasangan pengantin Fenomenal 2021 Lesti Kejora Rizky Billar ini memang luar biasa persahabat ya terfenomenal, terkiut, dan terbucin nih, wow <gifat> pokoknya komplit banget ya pasangan idola kita Mudah-mudahan para sahabat ya, idola kita banyak sekali yang menyayangi, banyak sekali yang support dan mudah-mudahan banyak yang mendoakan yang terbaik untuk idola kita ini. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Mudah-mudahan ada vitamin dan kabar bahagia tentang Dedek Alasir dan Kakak Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi.